Urutan penyakit yang mematikan versi WHO atau lembaga kesehatan dunia yang pertama yaitu penyakit arteri koroner, yang kedua stroke, yang ketiga Alzheimer dan demensia, yang keempat kanker pernafasan, yang kelima infeksi saluran pernafasan, yang keenam penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, yang ketujuh kanker usus besar. Yang ke-8 diabetes melitus, yang ke-9 penyakit ginjal dan yang ke-10 adalah kanker payudara.